Uf, ini kita banyak, huh, kita bimo tidak dimakan guys bimo tidak dimakan guys ois uh dimakan guys belum punya guys waduh kencang mata buat dia bos spot kita saya pakai umpan, apa nih guys, umpan jangkrik Oh iya, umpan jangkrik satu ember nih guys Gimana keseruannya saksikan terus ya guys Si Bolang dari Papua Barat guys Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, kali ini saya istirahat dulu gak hunting ya Karena yang nonton video saya sampai akhir pasti tahu Waktu saya ambil poin, saya gak sempat merekam ya Saya sempat terkeset Dan popor saya patah, mungkin saya juga patah Dan api juga sempat mati, karena saya bisa saya merekam itu Sambil nunggu perbaikan Saya mau cek spot dulu, cek spot sambil mati nih Om Bimo, Om Bimo ada di sebelah sana Dia sementara di spotnya dia ya Oke gimana keseruannya saksikan terus ya guys ya Mudah-mudahan bisa strike, bisa poin. Oke lanjut Walah ngerem dia guys Anjay Ikan mata bokar guys Strike Wuih Memang Ngeri guys Resa nih guys Sengkol dong uh, Waduh apa sucul guys Waduh ikan mata bulan guys Wih baru dilempar lang, Disambar Anjay Selebel Wih uh, Ucul guys lepas guys, wuih cepot cepot ada yang tumpul nggak? Kan? wuduh terang tumpul, wuih males ternyata muncul guys, belum beruntung kali ya, lanjut guys, wuih, oke okay. baru Aduh. lempar langsung guys. Hmm. Apa nila, apa, <laughs> Ikan betik Guys. Wes, mas Risa luar biasa, Guys. mantap. Strike, Begitu baru taruh langsung di sambar. Padahal harus Oh iya, biar bau ke apa ya? Eh? Bakar, bakar sedikit tuh eh, Dapat tiga ekor, Guys. Mantap. Aduh, ikannya makannya kaget-kaget jadi belum rekam pelampungnya udah hilang strek wih lagi guys woi memang baru lempar udah dimakan lagi Oh, uh, berarti dibakar umpamanya dibakar sedikit, Bim. Iya, bakar ini. Supaya jantuknya agak-agak bau tuh. Mantap. Share lagi yang strike, guys. Kita cuma nonton si Bim. Bim, Bim. Waduh. Apa dimakan? Di Sumatera. Ini Itu dibakar ini dulu, guys, umpannya. Iya, Dia mencium supaya dia mencium Iya aku juga dibakar es. Tiga ada bakarkan es. Jangkriknya hmm. kita bakar dulu coba ya kayak resepnya mas Resa ini supaya nanti langsung disantok, plekok, jerut, <tuh. tuh>. iwal, iwal langsung ke canrol. Langsung setrek, oke kita coba guys, kita lempar lagi, kita uncalkan di sana, dia ya, glutik Kalau dia langsung disambar berarti resepnya Mas Resa luar biasa, mantep. Udah makan juga, guys, Wih, dimakan guys, wuih. kita memang resepnya mas Risa josses, bacaan dibakar ampuh guys, mantep bakar-bakar bin bakar, Coranya yang dibakar, mantep guys, strike, wah luar biasa resepnya mas Risa ini, mantep guys, ikan ini guys, ikan petik, wah ini kalau dibakar gurih sekali ini guys, oke saksikan terus ya, lanjutannya. memancing ini salah satu trik ya, salah satu belajar untuk melatih kesabaran. Sabar dalam menghadapi kenyataan bahwa dia sudah dimiliki orang oh. lain. <laughs> Sakit euy. Okay, Oke, guys. Lanjut, guys. Bim bim, bagaimana? Oke, okay, lanjut. Aduh, panas banget, guys. Panasnya di Papua ini kayak begini, guys. Oke, okay, guys. Berhubung di sini sudah nggak ada yang makan, gak ada yang ketok-ketok. Kita mau geser dulu di sebelah ya, di spot baru. Oke, okay, saksikan terus ya, guys ya. Oke semangat, semangat cemek guys. Uh, <gulur> oh, bimo di punya dimakan guys, bimo di punya dimakan guys. Oi. Oh. <sukil> <sukil> Strike, guys. Woi, siapa pelampung juga hilang guys? Yuk tarik. Wih, a... waduh gak kena guys. Waduh, saya sibuk liput. Wah, bertok nih bos. Kapon. Kapon. Senggol dong. Senggol, dong. senggol dong, semakin sore semakin ganas guys ikannya, pade, Ayo gade, semangat pade. Woi lagi guys, Aduh. waduh lepas guys. Uh, Reza nih bos senggol dong, sekali <laughs> senggol langsung ikannya lepas guys, memang. Aduh. Semangat guys, semangat jemek. Ijonder. Gondro juga mau ikutan mancing nih guys Wih Pada akhirnya strike juga guys Oh strike kan betik Waduh gelap guys videonya Kena matahari Semakin sore semakin menggila ini guys Di spot ini Weh, Luar biasa ikan semua hadir di sini. Oh, oh lepas, guys. Uh, dimakan, guys. Terdalam, guys. Waduh. Ternyata cuki main ikan binatang. Uh. Streak, guys resani nih bos senggol dong nilak kuning anjay strike ikan betik lagi guys semua waduh memang luar biasa pade bagaimana pade <laughs> gua pade ketawa katanya belum guys belum streak. sahdu memang guys ikannya tuh, wih pada 00, wah wow. ikannya banyak di sini, tapi harus hati-hati. sini ada buayanya guys. tung, waktu udah gelap kita hitung ikan dulu ya. ih dapatnya ini guys, mantap jiwa. ini paling banyak Mas Reza ini. kita cuma ngantar doang, nonton doang. Mas Resa sama Mas Bimo, yang paling banyak Oke okay, mantap, saksikan terus petualangan kita ya guys ya Mas Reza, oke okay, mantap Mas Bimo, sip Oke, okay, ternyata masih ada yang segel Waduh, ternyata nggak dapat guys Oke, okay, kita cukupkan dulu sampai di sini Petualangan kita hari ini Oh, Mas Reza, ternyata di penutupan malah strike ya waduh gak keliput ini buah. rupanya babon ya coba kita lihat dulu nih besar guys wah besar guys mantap ini ikan petik babon guys Elak kuning. Elak kuning resa nih bos senggol dong top score. top score dia di hari ini tulangannya wah lumayan ini banyak ya oke sip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh